Sampai Podcast. Wabarakatuh Halo Poma Fals. Perkenalkan Aku Mirna Pratami Mahasiswa jurusan administrasi publik semester 4 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer Universitas Juanda Kali ini aku berada di podcast perdana dari Pisipko Podcast Yang di dimana nih episode perdana ini bakalan spesial banget Karena akan bersangkut pautan dan berkaitan dengan tips dan cara gimana nih untuk teman-teman yang baru lulus sekolah mungkin bingung untuk cari tempat kuliah atau untuk teman-teman yang kadang bingung juga nih mau lanjutin kuliah tapi bingung terkait biayanya wah takut mahal dan segala macam teman-teman nggak -teman perlu khawatir urusan biaya untuk kuliah itu adalah belakangan yang penting teman-teman mau dulu untuk berkuliah nah di episode pertama misi podcast ini tampaknya lebih spesial lagi dimana nih kali ini aku udah kedatangan sosok luar biasa yang dimana akan menemani podcast perdana ini yang dimana beliau ini akan membagikan tips dan juga cara kiat kiat sukses nih untuk melanjutkan perkuliahan supaya nggak bingung lagi mungkin langsung aja nih aku di sini udah bareng sama kak Adi halo Kak Adi apa kabar halo Mirna apa kabar alhamdulillah baik ya kak Adi gimana sehat, kabarnya nih sehat, ya? sehat sehat saya hati luar biasa mungkin ini kak Adi selamat datang ya di Visipcom Podcast nih episode wow. perdana boleh saya <laughs> hi dulu dong buat apa ya, koma first visip, oh, Komapers okay. koma first kita dari ada visipcom podcast, oke, okay, you know. terima kasih banyak nih kak di udah mau bincang-bincang ngobrol-ngobrol bareng aku di sini, kita hari ini bakal ngobrol santai aja nih kak, okay. seputar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan uh, kita bingung untuk cari tempat kuliah atau yeah. uh, apa namanya terkait ya segala macam gitu, okay. mungkin sebelumnya di sini teman-teman dari Komopers belum pada kenal nih sama kak Adi, mungkin kak Adi Penang. boleh kenalan dulu biar, biar bisa nanti kalau ketemu di jalan ya nyapa kak Adi Baik. atau seperti apa, boleh uh, jalan kak? Oke okay, Mirna, halo Komapers, perkenalkan nama saya Adi Juwardi saya eh, sekarang menjabat sebagai kepala bagian promosi dan pengembangan jaringan di Universitas Janda Bogor Sekaligus saya juga sebagai lulusan atau alumni dari Universitas Danang ya. S1 dan S2 hukum. Oh, wah berarti Kadin bisa dibilang orang lama ya di Universitas. Udah nggak asing lagi ya. Udah nggak asing lagi. Semua hal yang berkaitan dengan Universitas juga ya, luar biasa. Berarti hari ini di Civiccom Podcast perdana ini luar biasa dong bisa share-nya langsung bareng sama Kadin uh. yang udah tahu. Apalagi Siap. tadi Kadin ini bagian dari penjaringan mahasiswa untuk promosi. Promosi Ya, ya Kak. Uh, untuk PMB-nya. Untuk PMB-nya. Berarti kebetulan banget di hari ini kan aku bakal sharing-sharing nih sama teman-teman homapers yang mungkin mereka okay. tuh masih pada bingung, Kak. Buat adik-adik yang baru lulus sekolah SMA nih, yeah. mau bingung cari tempat kuliah, Betul. atau yang lebih sering dibingungnya itu mau bingung gimana caranya masuknya tapi nggak ada biaya. Yeah, tapi pengen banget kuliah ya, gitu. Ya, yeah, kan. itu banyak gitu. banget problemnya. Banyak banget ya, Kak Nah mungkin di sini Tadi bisa ngasih tipsnya nih Untuk teman-teman yang mau tutup kuliah Siap. mau teman-teman yang baru lulus Atau teman-teman yang udah gap year gitu. oh, Gimana okay. tips Dan triknya nih Kak Untuk terkait Pengen kuliah tapi mungkin terkendala Di biaya iya, gitu Betul-betul-betul-betul iya, iya. Itu dia Mirna Banyak banget uh, teman-teman uh, yang baru lulus Ataupun gap year baik fresh graduate maupun gap year yang kebingungan ketika saya tuh udah punya niat untuk kuliah tapi uh, terkendala biaya terkendala waktu dan lain sebagainya nah kalau saya boleh bicara Unida bisa mengatasi itu semua jadi gitu <laughs> di Unida ini ada solusinya dong kak gimana caranya yeah. untuk mendapatkan itu semua betul, gitu betul. Nah, berarti Penasaran banget nih kak terkait berarti kan kita bicaranya untuk masuk kuliah itu kalau terkendala biaya kan banyak banget cara yang bisa kita lewatin. Yes, kan? Ini salah satunya apa nih kak yang mungkin bisa ngebantu temen-temen di luar sana yang pengen kuliah tapi terkendala biaya gitu. Apakah ada punya solusinya? Kalau saya sendiri bukan saya sendiri yang memiliki solusi tetapi universitas dunia yang menyediakan nah, itu. Betul. Salah satunya apa? Salah satunya beasiswa teman-teman. Oh, ada nah. jalur beasiswa juga ya kak? Betul. Okay. Banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman uh, jadikan jalur masuk untuk mendaftar di universitas Salah satunya pakai jalur beasiswa Berarti Betul. pas banget nih kak Untuk teman-teman yang pengen kuliah tapi terkendala biaya bisa banget, saya beasiswa. Betul, ngomong oh, soal beasiswa nih, Kak. Kan kita sama-sama ketahui ya, kalau beasiswa itu banyak banget jenisnya. Ya, nah bet. mungkin teman-teman dari Komampers juga pada pengen tahu nih, di Universitas Juanda ini ada beasiswa apa aja sih yang bisa kita? Yeah. gitu ya Kalau kita pengen masuk Universitas Juanda, jalur beasiswa itu ada beasiswa apa aja kan? Wah itu banyak banget Banyak banget banyak ya? banget, kita rinjiin satu-satu nih Wah boleh banget, <laughs> ini akan menjadi informasi yang sangat penting untuk adik-adik dan teman-teman yang pengen melanjutkan Oke okay. kuliahnya terutama nanti untuk masuk di Universitas Juanda Siap. ini Boleh Kak Adi di-sharingin dong ada Bye. beasiswa apa aja nih Oke, okay. baik, terima kasih Mirna Nah, yang pertama ini ada beasiswa-beasiswa eh, itu yang beasiswanya berupa fasilitas kalau di Universitas Apidanda berupa uang SPS beasiswa SPS, ada juga beasiswa SPS dan SPP ada juga beasiswa yang sampai lulus nah, kalau misalkan berat. Kita bagi ada tiga kelompok nih. beasiswa gitu. beasiswa secara garis besarnya. Secara jadi, garis besar itu. di Universitas Juanda tuh ada tiga kelompok besar. Yeah. Beasiswa, nah berarti yeah. kalau ngomong-ngomong tiga kelompok besar, di dalamnya tuh ada bagian-bagian yang lagi Oh, dong, dong, banyak dong. Disipil nih ada apa aja? Oh, iya, okay. iya, kalau mampu di sini bakalan kayak, "Wah, kayaknya aku bisa nih pakai jalur yang ini yeah. gitu." Boleh dong, Kak, di share nih buat teman-teman. Siap. Yang pertama itu Mirna ada beasiswa SPS. Beasiswa SPS itu artinya beasiswa uang gedung. Hmm. Nah, karena uang gedung itu dibayarkan sekali selama perkuliahan, ya. jadi makanya beasiswanya hanya di depan saja gitu. Nah, beasiswa SPS ini bisa teman-teman dapatkan ya, bisa teman-teman dapatkan e, melalui e, baik itu potongan gelombang hmm. ataupun melalui jalur prestasi prestasi, ya. jalur prestasi pun bisa dong kalau untuk masuk beasiswa Betul. Universitas Juanda ini. Betul. Oke, gitu. nah, Boleh dilanjut nih kalau ada beasiswa apa lagi mungkin selanjutnya? Beasiswa yang selanjutnya ada beasiswa yang SPS dan SPP. Tapi sebelum ke situ Mirna, Adi pengen menjelaskan dulu untuk beasiswa SPS ini ada apa aja? Oh ada, ada lagi rinciannya. Ada lagi rinciannya. Wow, banyak dong. Betul. Yang dijelaskan. pertama ini ada beasiswa petualang gelombang. Hmm. Ya beasiswa SPS ini bagi teman-teman uh, yang se sekarang sudah masuk gelombang tiga, oh, okay. Periode sekarang nih sudah masuk gelombang tiga jadi beasiswa SPS-nya hanya 20% nah tetapi untuk e, tahun depan nanti itu ada beasiswa SPS 50% bagi pendaftar ulang di gelombang pertama wah 50% ya. luar biasa gitu. boleh kita lagi lagi 50% gelombang pertama, 40% gelombang eh gelombang perdana itu 50% gelombang pertama itu 40% gelombang hmm. kedua itu 30% Gelombang ketiga itu 20%, 20%. Itu gelombang, untuk potong gelombang Ada juga yang jalur prestasi Nah dari total eh, Dari beasiswa SPS yang tadi Hingga ditambahkan 1.500 Kalau teman-teman yang ada di rumah ini Atau yang sedang menyaksikan di mana saja Itu memiliki jalur prestasi Baik non-akademik maupun akademik Oke, okay. jadi? Ada yang 10 besar hmm. Itu akademik bagi yang sepuluh besar uh, ranking di semester 5 atau semester enam, itu bisa menghidupkan beasiswa jadu gratis, potongannya bervariasi nah, itu, itu ya. betul, betul nah, ada juga yang beasiswa non akademik. bagi teman-teman mantan BPH OSIS wow. mantan BPH OSIS, bagi teman-teman yang memiliki uh, nilai rapat rata-rata 8.0 bagi teman-teman yang uh, apa namanya memiliki uh, juara di tingkat kabupaten atau kota itu bisa memiliki beasiswa SSS. luar biasa banget. Ini baru sedikit diceritain tapi kayak <Tan mic eto -cansi> banyak, area, banyak banget, banyak banget. Apalagi jadi aku dengar di gelombang perdana itu yeah. keteran sampai 50. persen, Wah, Betul. luar biasa banget. Selain itu nih Kak, tadi kan ada prestasi juga ya. Betul. Ada lagi nggak yang, yang lebih wah lagi mungkin nih buat teman-teman Komo yang dong. pengen tahu. Boleh <tankan> ya di spill dong Oke, kan? baik. <tankan> Mirna, jadi uh, ada beasiswa lagi, namanya jalur prestasi khusus. Jalur prestasi khusus. Jalur prestasi khusus. bagi teman-teman yang uh, memiliki uh, apa namanya uh, kejuaraan, lomba uh, juara satu, juara 2, juara tiga tingkat provinsi dan juga tingkat uh, nasional, itu bisa mengajukan beasiswa SPP sampai 8 semester. Wow, <laughs> nah, kayak sampai lulus sudah enggak usah mikirin apa-apa lagi dengan syarat ada uh, prestasinya Sudiris. gitu juara 1 2 3 di tingkat uh, provinsi atau nasional dari semester dua atau nasionalnya tinggalnya semester belakang semester belakang luar biasa luar biasa banget ikh gitu. ya, tapi ngomong-ngomong Uh, kayaknya beasiswanya banyak banget nih. Ya. Apakah itu udah disebutkan semua atau sebenarnya masih ada nih yang belum dikeluarin oleh Kak Adi? Soalnya dari tadi, Kak Adi ini senyum-senyum, kayaknya mau ngomong beasiswa yang selanjutnya ah, okay. gitu. Betul, memang ada lagi, ada lagi uh, beasiswa yang full. Full. sampai dengan lulus sampai dengan sampai lulus keluar biasa kalau boleh lulus. tahu itu biasa apa Kak? Nah. Mungkin teman-teman lagi pada nyari nih pengen kuliah tapi nggak mau keluarin biaya sama sekali. <laughs> pengen dapat beasiswa yang sampai lulus. Coba boleh kasih okay. tahu nih kak Bagi teman-teman yang memiliki hafalan Quran di uh, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Nah, beasiswanya dari semester 4 sampai dengan semester 2 Bervariasi. Yang 10 jus itu beasiswa SKP-nya 4 semester, yang eh, 20 jus beasiswa SPP PP-nya itu 6 semester yang 30 plus sampai lulus Sampai lulus, ya. luar biasa ya untuk teman, teman Jadi gak perlu khawatir nih buat koma yang masih bingung nih pengen cari tempat kuliah ya. Dan yang paling dibingungin terkendala soal biaya ya, ya. Ya. Tadi Kak Adi nih udah spill banyak banget beasiswa-beasiswa Yang terutama ada di Universitas Juanda Bahkan tadi ada beasiswa khusus ya Kak Adi Betul. Yang dimana ada hafalan 30 hafalan 30 puluh juta, betul ya, bagi teman-teman yang lulusan pondok yang mau masuk, uh, yang mau melanjutkan kuliah, punya hafan tiga puluh juta sudah Iya <laughs> kan. ada banget jalurnya betul. Ya. Kan? Selain itu juga tadi kan ada jalur prestasi yang mungkin pernah ada lomba betul, atau juara-juara juara-juara ya, di tingkat provinsi gitu, itu betul. bisa juga ya di juanda ya. pak. Mungkin tadi kan udah banyak nih kak, yang udah dijelasin. Ada gak sih yang lebih spesial lagi gitu beasiswa yang ada di Universitas Juanda ini selain yang udah tadi kak sebutin gitu. Pasti <laughs> ada lagi atau kak udah cukup sampai di sini aja? Masih ada lagi dong. Ada lagi. Wah, aku sayang banget ya aku gak ngamal tadi ada berapa banyak beasiswa yang udah disebutin dan di-sharingin sama Kak Adi tapi yeah. itu kelihatannya banyak banget. Teman-teman pasti bingung banget nih mau pilih jalur beasiswa yang mana Kak Adi atau mungkin bisa jadi yang ini yang akan dijelaskan yang akan teman-teman pilih yeah. nih. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kalau teman-teman memang tidak memiliki hafalan Quran 30 juz, teman-teman tidak uh, apa namanya? Juara lomba di tingkat apapun, tapi teman-teman punya paham Alquran minimal tiga jis, minimal 3 jis, bisa mendapatkan fasilitas gratis biaya pergulian 8 semester dan juga gratis biaya semester. Tinggal kuliah wow. aja, tinggal kuliah aja, puliah aja. aja hanya syaratnya itu. Aku dengar ada gratis biaya asrama. Artian untuk beasiswa di Universitas Juanda ini memberikan fasilitas juga dong Betul. untuk teman temen yang pengen kuliah dan pengen asrama di. Iya. Juanda ada juga Pak. Ada seperti juga. Itu. Ada juga. Namanya beasiswa pendidikan kader Memang visi kami ini uh, untuk mencetak habis dan mefizo. Hmm. Nah itu beasiswanya uh, murni dari yayasan. Uh, karena yayasan kami peduli akan uh, Generasi-generasi dan video, makanya ditularkanlah beasiswa tersebut. Wah, luar biasa hey. banget nih, Kak Adi. Yes. Mungkin teman-teman semakin bingung nih, kayaknya <laughs> mau masuk universitas Juanda pakai jalur beasiswa dan yeah. ini pun dikasih pilihannya yang banyak banget. Jalur beasiswanya mau pakai jalur yang mana? Gitu. Pakai jalur yang mana aja? Bingung banget ya, <laughs> mungkin teman-teman juga kayak... Kok makin bingung ya niatnya -niat pengen kuliah Kok ternyata beasiswanya masih banyak banget gitu <tuh> banyak, nah, cara, banyak cara ya kak Yang penting kuliah itu mau, mau. Gitu gak, kak? Betul. Urusan biaya bisa belakangan Dan udah dikasih solusinya banget nih sama kak Adi yeah. Untuk teman-teman yang pengen masuk Universitas Juanda Terutama Betul. ya kak Yang terkendala satu dari lain halnya Tadi udah disebutkan sama kak Adi ada beberapa beasiswa gitu yeah. Nah ngomong-ngomong kan tadi udah banyak banget nih kak beasiswa yang di sharingin. Aku lagi-lagi masih penasaran nih, masih ada nggak sih beasiswa yang lain sebetulnya yang bisa kita dapatkan di Universitas Jwanarini? Masih ada, Mirna. Masih ada lagi. <laughs> Wah, teman-teman jangan sampai bingung. terakhir nih pamungkas pamungkas pamungkas apa dong? boleh di spill kak buat teman-teman nih? Bagi teman-teman yang tidak memiliki prestasi apapun, tidak memiliki Qur'an dan teman-teman. Maaf ya, maaf karena tergolong e, bisa untuk mendapatkan SKTM, hmm. artinya surat keterangan tidak mampu nah, Universitas Janda mendapatkan kuota Kipta Merdeka dari pemerintah wow. Yang sangat banyak tentunya Nah bisa teman-teman jadikan jalur masuk untuk masuk ke Universitas Juanda Buat ada lagi, ada ya, lagi. ini ya. yang paling spesial banget betul. yang istilahnya untuk teman-teman yang emang betul-betul prestasinya kurang ya. gitu ya kak Terus tapi jiwa ingin berkuliahnya tinggi banget Tidak ada halangan untuk berkuliah apalagi masuk Universitas ya. Juanda ya. itu ada apa aja kak kalau aku boleh tahu nih yang tadi selain yang udah kak sebutkan nah itu yang terakhir ini ya. adalah KIT Merdeka itu program hmm. dari pemerintah artinya teman-teman yang uh, memiliki uh, kartu KIP ya, kartu KIP K ataupun kartu KIP yang ada, sedang ada di SMA hmm. bisa mendaftar langsung ke Universitas Donda Bogor nah, daftar langsung bisa melalui, karena kami sudah full online daftarnya bisa dari mana saja hmm. kapan saja dan dimana saja sudah dipermudah ya sudah dipermudah juga sekarang sudah dipermudah mau betul. cara daftarnya gimana? cara daftarnya betul, ya. sudah tinggal komunikasi atau misalkan masih kebunungan uh, tinggal menghubungi kontak person yang ada di Universitas janda bisa diarahkan untuk alurnya mungkin ya kalau teman-teman masih kebingungan nah tinggal daftar di Kamar Merdeka nah sekarang sedang masanya penyeleksian KIP Kuliah Merdeka dan juga pendidikan kader dakwah. Nah, sedangkan sekarang sedang masanya nih teman-teman. Ayo daftar masuk ke universitas dengan keep uh, dengan KIP Kuliah ya. Kalau teman-teman tidak mem tidak memiliki Kuliah, teman-teman bisa uh, memakai PKH, hmm. bisa memakai KKS. Bisa memakai SKTM, kalau itu semua tidak bisa. SKTM betul, SKTM hmm. kan gampang. Kalau misalkan dengan hmm. teman-teman uh, tidak mampu, itu bisa mudah, loh. Mudah untuk mendapatkan SKTM itu, tinggal uh, ketelurahakan, uh, tinggal ke RW, RTRW, hmm. tinggal kelurahan Bisa menunjukkan SKTM, tapi memang yang benar-benar, ya, benar-benar tidak mampu, itu kami akan terima. Dengan melalui penyeleksian, tentunya, Dan melalui penyeleksian, uh, yang uh, katakanlah cukup ketat, karena ketat. kan ini beasiswanya dari pemerintah. Beasiswanya dari gitu. pemerintah, jadi kita juga tidak mau mempermainkan pemerintah. Oh iya, betul. Gitu. Jadi, uh, apa namanya? Ini gak usah kebingungan lagi ya, Kak. <laughs> Kayaknya yang jadi bingung tuh mau pakai jalur beasiswa yang mana nih ya. dia diambil untuk masuk Universitas Betul Juandar loh. tapi nih kak ngomong-ngomong aku cukup tertarik sama tadi beasiswa terakhir yang kak Adi jelaskan nih ya? yeah. yang pakai KIP itu jalur KIP gitu ngomong-ngomong nih kok aku pun loh kak Adi salah satu termasuk mahasiswa masuk Universitas Juanda yeah. pakai jalur KIP wah iya? Yes. Yeah, iya gitu wah, benar. aku masuk ke jalur KIP juga wah. lagi wah gitu. bagus inilah dia mahasiswa organisasi Unida amin <laughs> jadi ada testimoni langsung. Aku pun masuk punya universitas Juanda ini pakai jalur chip, loh, teman-teman. Nah, gitu. Artian? Sudah ada contohnya nih. Oke. Okay. <laughs> Jadi buat teman-teman emang betul banget nggak usah bingung ya tadi pengen ya. tetap berkuliah tapi terkendala biaya satu dan lain hmm. halnya, gitu. Betul. Dan ngomong-ngomong nih, aku kan pakai jalur kit juga dan aku tuh termasuk mahasiswa yang gap year tadi. Oh. Jadi okay. aku telat. Tahu ya, berapa tahun? Satu tahun sih. Oh, satu misal. tahun aja. Iya kebetulan kan. Kalau pakai KIP itu yeah. kan kalau nggak salah ada syarat-syarat khusus betul. ya, syarat, -syarat, syarat khusus. Contohnya kayak kalau yang aku tahu nih pakai jalur yeah. KIP ini hanya bisa untuk 2 tahun setelah lulus sekolah, betul nggak? Yeah. Kalau misalkan sekarang daftar KIP berarti untuk lulusan uh, maksimal itu 2020. 2020. Yeah. Apalagi ini untuk teman-teman yang baru lulus banget bisa banget dong kak untuk pakai jalur KIP ini, betul nggak? Betul, betul. Betul banget. Selain gratis biaya perkuliahan. Uh, Apalagi Mirna, Apalagi Mirna, apa lagi Mirna, Mirna fasilitas apa nih? Aku yang spill nih, <laughs> karena aku salah satu alhamdulillah gitu Salah satu penerbitan beasiswa oh. Kip gitu dan aku merasa beruntung banget nih Kak Adi memang ada beberapa syarat-syarat ya Selain mm. tadi yang udah Kak Adi sharing ini untuk 2 tahun setelah lulus yeah. sekolah SMA aja Itu ada keberuntungan yang luar biasa untuk temen teman menerima kip nih aku spill sedikit ya Karena alhamdulillah ini kita dapat uang jajan loh Wow <laughs> Uang saku maksudnya ya Kak Adi, betul, yeah, betul ya? Dan gimana uang saku ini kita pergunakan tentunya untuk Perkuliahan. perkuliahan betul, betul. untuk yang satu dan lain hal ya di untuk menunjang dunia perkuliahan kita lah ya. gitu karena kan selain kita dapat uang saku ini ada syarat-syarat selanjutnya kalau nggak salah di untuk penerima tip ini berkuliahnya tuh harus kelas reguler atau nggak boleh kelas karyawan betul nggak tadi? Sejauh ini belum ada aturannya hmm, karena hmm. Ee, memang dari nikminya juga. Uh, dari kementeriannya juga memang tidak diatur kemungkinan kalau misalkan ada peraturan seperti itu itu datangnya dari Universitas oh dari Universitas? Yeah. kalau di Universitas Juanda sendiri gimana nih Kak? kalau dari Universitas Juanda sendiri tahun kemarin itu kami masih menerima yang uh, kelas karyawan hmm. atau kelas sore untuk tahun sekarang ini sedang diperbincangkan nih oleh nah, pimpinan kami masih boleh kalau untuk kelas sore atau kelas karyawan uh, gitu ataukah hanya uh, kelas reguler saja? kelas reguler aja berarti kalau untuk yang tahun lalu tuh masih bisa ya masih ada kesempatan. nah mungkin untuk teman-teman makin deg-degan nih kayaknya yang peng udah memutuskan pengen pakai jalur kit tapi yeah. aku masih cari kontrak di dunia kerja gitu wow. mungkin kayak masih bingung nih gimana tapi pilihan yang sulit pilihan yang sulit betul nggak karena gimana pun caranya kan Uh, bisa dibilang ya, kuliah dan kerja itu kan dua wajiban yang beda, betul nggak, Kak? Tapi syukur-syukur alhamdulillahnya kalau kita bisa menyelesaikan yeah. dua-duanya dengan baik, betul. gitu Nah, tadi kan kita udah banyak banget nih, Kak, bincang-bincang soal dia yeah. sesuai yang ada di universitas jual apakah itu udah disebutkan semua? Kayaknya masih ada deh Mas yang masih kelewat lagi. Oh, masih ada yang kelewat, tuh. luar biasa Apa tuh, Kak? Adab, lagi, ya? Ada, ada beasiswa Selain itu, beasiswa yang hanya sampai gelombang dua saja. Gelombang dua. Dua, dua, dua saja mungkin untuk teman-teman tahun depan. Nanti yang ingin uh, kuliah menggunakan uh, apa namanya dengan fasilitas uh, bagimu guru, bagimu santri, nah, bagi santri ataupun bagi guru, bagi anak guru yang ingin berkuliah itu bisa langsung daftar dengan ketentuan dan syarat yang berlaku nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan mungkin ya ke pantapersennya begitu karena terbatas waktu juga kayaknya itu saja kita sebentar sedikit dulu begitu ya itu yang yang pertama tadi itu bagi mubur bagi santri nah juga apa namanya ada juga Oh kayaknya gitu deh, gitu, hmm. gitu, gitu aja Kayaknya hmm. itu aja, aja tapi udah banyak yang disebut Betul, okay, betul ya, gitu. itu Cukup menarik banget nih apalagi bicaranya kan soal beasiswa siswa ya kan ya. Pastikan tadi seperti yang udah aku sebutkan di tahap awal Banyak banget nih anak-anak yang ya. baru adik-adik kita yang baru lulus SMA Yang betul. kan bisa dibilang masih labil ya kan? Karena uh -huh. aku pun dulu mengalami hal itu Pengen berkuliah tapi kok ya. gimana gitu ya, takut untuk menumpun apa namanya Betul. ya untuk biaya apa segala macam ah, iya. gitu. Tapi alhamdulillahnya nih aku punya kesempatan luar biasa tahu tentang salah satu apa namanya beasiswa yang ada Betul. di Universitas Junda gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, gak usah risau lagi. Tadi udah di sedikit banyaknya sama kak Adi. Ya. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa di chat apa gitu kan nanti ada informasi <laughs> lebih lanjutnya ya kak? ya Gini. bisa kalau misalkan teman-teman uh, masih bingung bisa ke instagram, bisa ke facebook ya kita punya banyak uh, media untuk itu uh, ataupun bisa ke kontak person whatsapp gitu bisa agar lebih enak mungkin atau bisa langsung datang ke kampus mungkin Mirna pengen tahu untuk ya COVID, tahu selanjutnya gitu boleh teman-teman datang langsung tanyakan langsung pengen tahu ya lebih ya. ini lagi nih kadi sebenarnya kan untuk uh, beasiswa beasiswa ini kalau boleh aku tanya sedikit mungkin teman-teman juga ada yang masih kebingungan nih terkait beasiswa ini atau informasi beasiswa atau hmm. khususnya yang ada di Universitas Juanda itu bisa kita dapatkan itu biasanya kan ada yang lewat sekolah, pihak sekolah, yeah. juga, atau kita harus cari informasinya sendiri, kah? itu seperti apa kalau di Universitas Juanda? Kalau kami uh, untuk informasi uh, sangat luas, ya bisa dijangkau oleh siapapun dan dimanapun, bahkan uh, kami juga sudah uh, menyebarkan info ke sekolah-sekolah teman-teman yang ada di uh, Seluruh penjuru Sepenjur, <laughs> Bukan cuma di Jawa Barat aja iya, mungkin ya informasinya betul. tersebar Itu. Bahkan pendaftar uh, banyak hasil kami dari uh, luar, ya, luar pulau. pulau Banyak ya gitu Luar biasa ya, tadi udah sedikit sharing, udah sedikit bincang-bincang nih terkait Universitas Juanda Sedikit, dan yang kita bahas tadi kan terkait beasiswanya ya gitu Jadi buat teman-teman gak usah bingung lagi, gak usah yeah. pusing lagi Cari tempat kuliah, apalagi cari terkait ada kendalanya gitu ya Kak Nah kita dari Universitas Juanda bersedia banget untuk teman-teman yang emang punya kemauan dan pengen melanjutkan kuliahnya untuk kuliah tapi masih bingung nanti boleh dicari-cari lagi informasi terkaitnya oh. gitu dan kita tunggu banget di Universitas, Universitas Juanda. Juanda betul ya Kak Adi? Okay. Yeah, nah, jadi episode hari ini seru banget nih Kak Adi sayangnya kan karena terbang waktu lagi-lagi Gitu mungkin nanti kita bisa sharing lagi atau mungkin nanti teman-teman nih yang bakal sharing langsung sama Pak Adi terkait beasiswa atau satu dan lain halnya Tuh. tentang penerimaan mahasiswa uh, baru di Universitas Juanda nanti boleh dicek dari akun sosial media dan yeah. segala macamnya gitu ya. Oke, okay, followers, mungkin acara sharing-sharing bincang-bincang hari ini kita sampai di sini aja dan jangan lupa untuk tentukan pilihan kawan-kawan masuk di Universitas Juanda Bogor Betul ya Kak Adi? Tuh. Karena luar biasa banget dan sekian dari aku nih terima kasih banyak Kak Adi, sama -sama udah mau nemenin aku, aku ya, sharing kaya. ke temen-temen Terima kasih juga video. telah menyediakan waktunya untuk saya kalau okay. Pak daftar di Universitas Juanda Bogor Pokoknya aku tunggu ya di Universitas Juanda Bogor, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah